Pagi pak. pagi pak, mohon maaf dicek terlebih dahulu. Sebelumnya 35,6 ya pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Mau bayar angkuran, pak, dengan... Baik, ditunggu sebentar. Dipakai hand sanitizer terlebih dahulu ya pak. Ini nomor antriannya pak, hmm. ditunggu sebentar nanti dipanggil sama telatnya. Baik, tunggu, pak. Ya. yang satu tawar Pak, -tawa dengan helmnya ada yang bisa dibantu? Mau separan, Pak? Boleh dipinyam nomor antriannya Pak Bapak dibawa nomor kontraknya, Pak? Bawa. Yang ini belum, Mbak? Saya cek dulu sebentar, Pak ya. ya Atas nama Bapak Rizky Betul Ini untuk angsuran ke-10, Pak ya Ya Nominal angsurannya 500.000 dengan biaya admin ya. Ini, Mbak. saya hitung uangnya pak ya, ya. uangnya sudah pas 500.000 ribu saya proses dulu hitung sebentar pak Siap. baik bapak ini pembayaran angsuran atas nama bapak Rizky ya. untuk angsuran ke 10 nominalnya 500.000 ribu sudah masuk pak ya, ya. bisa ditangan tangan sebelah sini Ini untuk slip pembayarannya, Pak ya. Yeah. Untuk pembayaran angsuran, Bapak juga bisa melakukannya lewat e-channel, bisa melalui Alfamart Indomaret, Indomart, Kantor Pos atau ATM banking Pak ya. Oh iya, yeah. iya. Yeah, Barangkali Bapak mau diajukan lagi BPKB-nya, Pak? Enggak, Mbak. Paling saya mau ngambil BPKB gimana, Mbak? Oh, untuk informasi pengambilan BPKB, Bapak bisa mengambil nomor antrian customer service nanti mm -hmm. bisa diinfokan melalui CS, Pak ya? Iya. Yeah, yeah. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bapak? Cukup, Mbak. Ya, ya. Terima kasih, Bapak Rizky. Selamat pagi. Selamat ya, pagi. Selamat Makasih, Mbak. Nomor antrian satu customer service? Iya. Selamat pagi, Pak. Dibantu dengan tesnya. Silakan duduk. Boleh saya terima nomor antriannya? Mohon maaf dengan Bapak siapa? Rizky, Mbak. Baik, Pak Rizky. Ada yang bisa tesnya bantu? Oh, nanya yang BPKL ya, Pak. gimana? Untuk pengambilan BPKB, 14 hari Bapak eh, boleh dibantu untuk nomor kontraknya? Nomor kontrak? Ini kan bapak. Boleh saya pinjam dulu, Pak, ya? Baik, Pak Rizky, ini ada sisa dua angsuran lagi, Pak, ya? ya. Untuk pelunasannya nanti diusahakan Bapak datang langsung ke kantor. Untuk pengambilan BPKB-nya nanti 14 hari dari pelunasan, Bapak. Oh, dari pelunasan. Iya, Pak. Ada lagi yang bisa tes, Pak? Apa aja, Pak? Untuk syarat pengambilannya, nanti sama slip pembayaran terakhir, Pak. Nanti pengambilannya sama Bapak langsung, Pak. Iya, Iya baik bapak. Kemudian jauin lagi aja pak PKB-nya pak. Udah cukup baru aja mbak. Iya baik bapak. Uh, jadi untuk slip pembayaran ya pak ya. Ada lagi yang bisa saya bantu pak Rizky? Terima. Terima. Ya, terima kasih mbak. Terima kasih pak Rizky. Selamat pagi. Bom Finance selamat siang dengan TESA ada yang bisa dibantu Mohon maaf sebelumnya dengan Ibu siapa TESA bicara Ada yang bisa TESA bantu Bu Rima Konsumennya atas nama Ibu sendiri Baik Bu Rima, TESA cek dulu di sistemnya Boleh dibantu untuk nomor kontrak atau plat kendaraannya Atas nama Ibu Rima Bu ya, boleh dibantu untuk tanggal lahirnya Baik Bu Rima, ini angsurannya 450000 Sudah masuk 5 angsuran, sisanya 6 angsuran lagi Ibu ya Untuk pembayaran angsurannya bisa lewat Indomaret, Alfamart, kantor pos atau bisa juga ditransfer. Jadi Ibu tidak harus datang ke kantor. Iya, Bu Rima. Ada lagi yang bisa saya bantu? Baik, Bu Rima. Terima kasih telah menghubungi Wong Finance. Selamat siang.